ngobrol-ngobrol cek unit ya kan langsung aja dobrolin apalagi kalau udah dari Derosa Auto nah, harga spesial bro. harga spesial untuk subscribernya Derosa Auto Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bang, kembali lagi di channelnya Derusa Auto. Itu. Benar. Oke, terima kasih teman-teman ya. Oke, teman-teman, beli mobil yang paling aman adalah di showroom rekanannya dari OLX Autos ya, yaitu ada di Damski Garage, Damski Garage Autos. Auto ya. Nah kali ini saya kebetulan ditemanin langsung dengan staff marketingnya Atau pengelola dari showroomnya yaitu Bang Anto ya bang? Ya betul Siap, sehat ya bang? Alhamdulillah Mantap sehat. Gimana bang jualan? Rame ya bang? Alhamdulillah selalu, selalu. Harus selalu ramai. Harus selalu rame ya. ya bang? Pokoknya tetap semangat Terutup Kita semangat. positif aja ya bang ya Wajib ya. positif Siap Oke bang Nah uh, untuk Damski Auto Garage ini Kalau boleh tahu nih bang boleh di-share alamatnya ada di mana Bang? Oh boleh Dan nomor teleponnya ya Bang ya Oke Buat alamat uh, Damsi Sigaret Auto ada di Jalan Geraha Raya Iya uh, Pasnya di Ruko Cornelia Iya Blok A nomor 5 Siap Untuk nomornya Bang Anto silahkan di-share juga Hubungi kalau nomor saya di ya. 0823 1071 3045 siap Itu nomor telepon plus WhatsApp saya. Siap, nanti alamat dan nomor telepon izin paling saya cantumin di deskripsi ya, Bang Boleh. ya. Boleh. Siap. Siap. siap. Oke, Bang. Nah, kalau mungkin teman-teman lihat ini kan yang gede ini kan kelihatan labelnya OLX Autos ya, Bang ya. Betul. Nah, tapi sebenarnya ini adalah franchise atau rekanannya dari OLX Autos. Betul, ya. Bang ya. Nah, Kita semua nah sedal rekanan aja. Betul. Nah, di sini nama showroomnya adalah Damski Garage Auto, Garage Auto, Gerets auto ya? ya, siap kalau gitu bang. Oke. Okay. Nah bang, kalau misalnya ada customer atau ada subscriber dari Rusa Auto yang beli di Damski Garage Auto, keuntungannya apa bang? Silakan bang. Oke. Okay. Keuntungannya buat di Damski Garage kita ya. yang moto paling utama kita nggak pernah mau jual ataupun beli mobil bekas nabrak dan banjir. Iya. Itu mantap. yang nomor satu dan siap. Unit yang terpampang di sini sudah pasti lolos dari inspeksi semua. Betul, gitu. ya siap lolos. Buat, buat siap. kualitas kita nomor satu. Ini. Nomor satu, pokoknya yeah. ya, bang ya. Pokoknya mobil-mobil di sini nggak pernah beli mobil yang bekas banjir, bekas nabrak, botol. Betul ya, bang ya. Pokoknya mantep banget ya. Nah, selain itu, bang ada lagi mungkin bang benefitnya, bang. Uh, buat benefit kita. Hmm. Ini karena kita kerja sama-sama OLX ya. yang udah pas kita udah lolos inspek semua ya. dan ee, buat keuntungannya kita franchise sama OLX itu kita punya garansi satu bulan ya. buat Matic dan mesin. siap. Betul. Dan kita punya rekanan di soft and drive ya. itu free jasa dan juga potongan buat ganti oli 50% siap Itu. ada syaratnya tersendiri. Mungkin oh, Bang? ada, ada ya. Kita punya kriteria, kriteria masing-masing syarat dan ketentuan berlaku. Iya. Nanti boleh ditanyain langsung syaratnya boleh. apa aja ya ke Bang Anto. Ya, boleh. Itu Siap. langsung ke saya, hubungi um, Siap, Bang Anto. Jadi, saya bisa ya. perjelas lebih lanjut, Anta. Bila mana memang ada yang cocok di unit kita. Siap, Jadi. kalau gitu, Bang Anto. Ya, ngomong-ngomong, stoknya ada berapa unit? Nih, bang, kira-kira uh, buat saat ini kita yang ready stok, kita ada kisaran 9 unit. 9 unit, ya, Bang. Ya, uh, yang lainnya masih di rumah sih. Yang lain masih di rumah, uh, ya, ya, ya, Bang. Ya, karena gitu. kita lokasi di sini memang kapasitasnya cuma segini. Iya. Gitu. Jadi semua kurang banget. Iya, betul sekali. Jadi memang karena kapasitas uh, display ya, ya akhirnya yang kita display cuma ini aja. Ya. Nanti kalau memang ada unit hmm. yang lain boleh nanti hmm. tanya ke Bang ya. saya langsung. Iya. Boleh. Siap. Oke, Bang. Nah, di keliling showroom ini bersama Derosa Auto, kita akan bagiin informasi stok showroom dan juga promo DP ringan. Betul. Ya, Bang boleh. ya. Boleh, Bang ya? Boleh. Izin sama. ya, Bang. Boleh. Siap, sama. Bang. Oke, Sangat. Bang. Kalau gitu Gak usah lama-lama lagi teman-teman, kita langsung ke unit yang pertama ya Bang Boleh Siap Oke Oke, okay. okay, Bang Anto, ini ada Innova nih, banyak dicari orang nih Bang Betul Kita Innova. ini punya Innova Ribbon Diesel tahun 2016 Innova Ribbon Diesel tahun 2016 Kilometer belas ribuan, delapan puluh ribuan Pajak iya. bulan 10 pajak bulan 10 ya Bang ya? Iya, pajak bulan 10. Sorry ya. kita lagi tutup. Iya, atas nama pribadi atau sama PT Bang? Atas nama pribadi. Atas nama pribadi ya? ya. Siap, atas nama pribadi. Ini kalau boleh tahu pajaknya domisili mana ya Bang? Jakarta atau ini pelan Jakarta? Ini Jakarta. Jakarta Utara. Utara. Ya, teman-teman, ada Innova tipe tipe G. Tipe G. Transmisi? Transmisi Automatic Automatic Bensin atau diesel, bang? Oh, diesel, dong. Oh. Diesel ya. Tahun 2000. 2016. 16. Teman-teman, ya. Harganya dibandol berapa, bang Anto? Ini saya jual bicara cash ya. di 300 juta. Harganya 300 juta ya, teman-teman hmm, ya. Cash. Masih nego. Masih nego bisa nego. Siap Sampai jadi nego. Sampai jadi, jadi. nego fleksibel pokoknya. Yeah. Kalau di angka 295 gitu, bang, kira-kira dikasih nggak, bang? datang aja ya datang aja dulu gampang kalau itu datang <laughs> aja teman-teman Pokoknya... ketemu sama bang Anto diajakin ngopi di sini ngobrol-ngobrol uh -huh. cek unit uh -huh. ya kan langsung aja diobrolin apalagi siap. kalau udah dari Derosa Auto nah, harga spesial bang harga spesial untuk subscribernya Derosa Auto uh -huh. oke okay, bang kalau ada yang mau kredit bang boleh diinformasi bang kira-kira bang boleh ini iya, sorry ya berapa, saya ada sedikit contekan ya siap uh -huh. Buat Innova sendiri, hmm. saya ini harga khusus paket kreditnya jauh iya. lebih murah Iya, DP berapa bang? Ini saya punya DP-nya itu... Saya punya total DP 62 juta 62 juta teman-teman Angsuran ya. 7,4 jutaan Selama 4 tahun. 4 tahun ya bang ya Betul Nah, benefit yang tadi... Uh, di infoin juga dapat ya bang ya Sampai. kayak misalnya garansi Matic ya oh, bang udah, ya pasti. garansi Matic dan juga mungkin uh, dapat oke okay bang okay. sudah siap kita lanjut ke unit uh, selanjutnya bang siap, siap. kita lanjut ke unit yang kedua unit yang kedua ada CRV ya bang CRV 2011 2.4 2400 cc 2400 ribu cc ya. plat jakarta selatan plat transmisi otomatis kilometernya berapa bang ini kilometernya seratus ribuan Kilometer 100 ribuan ya Nah pajaknya hidup ya bang ya Pajak hidup bulan 5 Panjang bulan 5 2023 Teman-teman ya Jadi beli mobil ini Pajaknya udah panjang pokoknya Atas nama pribadi atau sama PT bang? Uh, Buat CRP sendiri yang kita hmm. punya saat ini Kebetulan ini nama PT Oh ya. Ini gitu. nama PT ya teman-teman ya, ya Saya uh, bisa kasih masukan sedikit Siap Buat teman-teman yang tinggal di DKI Iya Saya menyarankan kalau nggak usah khawatir buat nama PT DP 8 juta dapat bawa pulang CRP si bawa pulang CRP si DP delapan juta iya nggak nyesel <laughs> <laughs> <laughs> masih bisa gue nggak kan, nih bang flexible flexible syarat dan ketentuan, ketentuan berlaku ya yang penting data kasih bagus aja. betul data ya. wajib bagus baru datang sini iya yang ya penting betul. datanya bagus datang ketemu bang Anto langsung dikasih nih CRP si flexible DP-nya ya bang ya, ya siap kalau gitu oke Bang kita lanjut lagi Bang Kaya boleh selanjutnya nih Bang nah ini ada Grand Livina kita punya Grand Livina XP2010 iya. XP2010 teman-teman transmisinya Bang automatic automatic kilometernya Bang kilometer 100 Rp170.000an 170000 an Untuk tahun 2010, 2010. Ya teman-teman ya Ini tipenya yang XP ya Bang XP. ya XP XP Peleknya juga udah ganti uh, Ini teman-teman ya Peleknya udah custom Nah untuk Pajaknya bulan 8 nih Bang Pajak bulan Nefet 8 ya hidup. Ya Paling hidup. nanti terima panjang ya Bang uh, Bisa bisa, bisa dibantu terima panjang bisa. ya Nah untuk harganya dibanderol berapa Bang? Yang ini Buat eh uh, Livina sendiri ya. Ini harganya 89 juta. Untuk Livina harga 89 juta, teman-teman ya. Nah, untuk paket kreditnya, Bang. Harga paket kreditnya saya punya total DP itu 28 juta. 28 juta angsuran, angsurannya dua jutaan angsurannya 2, 2 juta berapa bang dua juta lima puluh ribu dua juta lima ribu teman-teman dapat 4 tahun. Nissan Grand Livina Xtrimatek dua ribu mantap banget nih teman-teman ya oke bang Anto ini mantep banget livinanya nanti kalau ada customer yang mau beli langsung Udah. aja kontak ke bang Anto ya bang langsung ya. ke saya nah, untuk spesial subscribernya di Rosa Auto nanti tinggal di screenshot WA kirim ke Bang Anto untuk dapat special price ya Bang ya Betul. Siap, kita lanjut ke unit selanjutnya Oke. ya Bang kita. Siap Nah ini nih Bang nih, ini. Frit Nah ini. ini sih barang susah, antik Dan juga nyaman nih mobil Betul ya Bang ya sekali. Ini saya punya Frit PSD 2010 Frit PSD 2010, 2010. Iya Ini dia uh, tipe tertinggi buat Frit dia ya kan ada SD sama PSD Betul. Dan ini kita punya yang PSD Betul sekali. Tahun 2010. 2010 ya. Kilometernya berapa bang? Kilometer 100 ribuan juga. 100 ribuan teman-teman, ya kan? Masih oke okay lah untuk kelasnya Frit ya. Betul selain. Iya. Siap. Transmisi sudah aman semua ya bang? Sudah ya Kaki-kaki aman ya bang. Kaki-kaki ya? oh, ya semua aman. Aman. Oke. Okay. Fritnya dibanderol berapa nih bang? Buat case-nya harganya itu saya di 138. 138 untuk per tahun 2010, 2010 nih teman-teman ya. ya. Pajaknya bulan 7. Pajak Udah bulan terima 7. panjang ya Bang. Terima panjang Terima panjang ya. Ini plat Bekasi teman-teman. Ya, plat Bekasi Betul. genap ya Bang ya. Betul sekali. Siap. Kredit bisa Bang? Wis, halo. Siap. DP ya Bang? Ada DP cicernya. selalu bang. Berapa Bang? Kalau buat free sendiri kita punya DP itu total DP-nya 26 juta aja. 26 juta, teman-teman. Tanggung bang 25 aja buletin ya, Bang. Bisa diatur. Tunggu. <laughs> Angsurannya berapa, Bang? Buat kita ada dua varian buat yang ini. Kita ada yang yeah. 3 tahun 4,5, 4,5 ya 3 tahun Betul. ya. Nah, Dan kalau 4 tahunnya, Bang? Kalau buat yang 4 tahun kita naik sedikit buat total DP-nya diangkat 3,5. Oh, kalau yang buat Itu. 4 tahun total DP 35 juta, teman-teman. Betul, tapi angsurannya 3,3 ya. juta. Angsurannya 3,3 juta kali 4 tahun. Siap. Ada paket yang lima tahun enggak, Bang? Eh, uh, buat 2010 maksimal di 4 tahun. Maksimal lima tahun ya tahun. untuk yang 2010 ya. ya Oke. Kalau ada teman-teman yang mau tanya-tanya langsung. Pokoknya ya. ini buat family car saya sarankan mobil-mobil fans seperti kayak Frit ini memang Siap. sangat sangat sangat menguntungkan buat keluarga ya yang ya? banyak Betul gitu. sekali kapasitasnya lumayan. Siap, siap, ya siap. kan Pokoknya mau tanya-tanya kredit. Pokoknya juga ada customer mau langsung tanya proses langsung aja ke Bang Antoni. Siap, ya Bang ya. Oke. Okay. Siap. Kita Selalu lanjut siap. lagi Bang. Ke unit selanjutnya nih Bang. Wah, iya. ini nih kinclong merah. Ini kita punya merona. Si, merona. si merah merona si ya Bang ya, ya. Merona kita. <laughs> ini saya punya. Hrv Sa 2019, special oh, edition. Special edition, teman-teman. 20, Tahun 2019 dengan kilometer berapa, bang? Kilometer 85.000. Ribuan. 85.000an ribuan, ya, bang Untuk ya? Pajak nah. bulan 8. Eh bulan 9. Sorry. Pajak bulan 9, teman-teman. Plat ya. Jakarta Utara ganjil, teman-teman. So. Ya. Nah ini di bandol berapa, bang? Harganya, bang? Ini saya di 305. Siap, kita selalu lanjut selalu. lagi Bang Ke unit selanjutnya nih Bang Ini ada yang banyak dicari orang nih Bang Wah oh, sangat-sangat ini Hyundai Santa Fe Hyundai CRDI 2014 Betul, diesel teman-teman Oh diesel ya. oh. Kilometernya berapa Bang? Kilometernya 136.000 136.000 teman-teman ya. Hyundai diesel tahun 2014 2014 Mantap oh. banget nih ya Pokoknya transmisi Matic semua aman ya Bang? Transmisi Matic semua udah Ka lolos uji inspeksi Kaki-kaki aman, aman ya Bang? Kaki-kaki aman Siap Peleknya Kebetulan juga udah pelek diganti ya Bang? Kita udah naik ring jadi ring 20 Ring 20 ring ya? Ring 20 Wih. Tapi masih nyaman Bang Masih nyaman Buat kelas SUV pokoknya yang udah tahu Hyundai Kabarin langsung ke Siap. saya Siap Tapi ngomong-ngomong harganya di berapa nih okay. Bang? Oke iya. Ini saya harga Enggak, terlalu mahal buat tapi Cuman di 269 jutaan aja. Dua enam juta dapat. Masih dessert. nego. Santapi dua Betul. Masih nego ya bang. Masih. Mantap nego langsung aja saya tutup mata deh Mantap. pokoknya ya bang ya bisik-bisik colek-colek gimana langsung ke saya. Iya. Pokoknya. Bisa kredit bang? Bisa dong. DP-nya berapa bang? Buat Santavi sendiri saya punya DP itu 62 juta. DP-nya 62 juta, teman-teman. Angsurannya berapa bang? Angsurannya 6,4. 6,4 tenor. Tenor empat tahun. tahun. Nah, kalau mau angsurannya agak kecil, bikin lima tahun bisa nggak bang? Um, tahun 2014. Masih bisa. Masih bisa ya masih bang ya. Bisa. Nah, masih bisa teman-teman. Nanti hitung hitungan langsung aja, Japri langsung. Japri kesana. Ya? Ataupun mau. Iya. Uh, total DP-nya mau di up, angsurannya lebih Betul. kecil. Kabarin saya langsung. Iya, pokoknya teman-teman punya duit berapa, ya kan minimal 62 juta langsung kabarin bang Anto Betul, ya Kalo bang bisa. ya, siap bang. Gitu. Selalu siap saya. Siap. Oke okay bang, kita ke unit selanjutnya nih bang. Oke. Okay. Oke okay bang, ini. Ada barang antik yang dicari orang tapi agak susah nih bang nyarinya nih bang Wah kebetulan ini iya. saya punya napuan, napuan tipe V Tipe V ya teman-teman ya Matic 2013 2013 teman-teman V V 2013 Duh. Kilometernya berapa bang? Kilometer jalan 82 82000 an service record tahun pertama dari baru Nah kilometer 82000 record teman-teman boleh dicek nanti boleh. ya boleh. Siap ya Oke okay. uh, untuk harganya di banderol berapa bang? Ini saya bicara cash masih buka di 189 Masih nego 189 teman-teman Dengan pajak panjang bulan 1 Bulan 1 ya. uh, ribu... Bulan 1 Jakarta Timur ya Bang? bang Jakarta Siap timur. Jakarta Timur genap teman-teman ya Baik. Untuk paket kreditnya Bang silakan Bang Buat harga paket kredit <coughs> Saya punya DP nya ini kebetulan di angka 30 juta Tiga puluh juta aja teman-teman. Tiga ya. puluh juta. Angsuran empat 4,8 delapan. Empat koma delapan juta. Empat tahun. Empat tahun tenornya teman-teman. Mantap banget kan. Ini. Boleh datang ke sini. Ford V Metik dua ribu tiga belas. Tiga belas. Kilometernya rendah loh. Low puluh dua ribu. Delapan Teman-teman ya kan. Delapan puluh ribu. Rikot. Rikot. Siap pertama dari baru. Nah. Siap kalau gitu ya. Kita lanjut lagi bang. Ke dalam bang. Oke. Okay. Let's go. Check it out. Kita masuk ke dalam. Siap. Uy. Ada unit yang inden kalau pesan oh, barunya ya bang ya? kalau buat ah. uh, Honda kelasnya Odyssey iya kemungkinan besar saat ini kalau Bapak mau nyari baru pun sedikit oh. susah sedikit susah, betul dibilang mungkin ya hampir punah tapi nggak betul indennya cuma agak lama aja inden lama 3-6 bulan ya kalau nggak oh, salah kisaran ya? 6 bulan baru dapat bulan itu pun Siap. ya untung-untungan nah, sebenarnya betul sekali tapi di Damsky nah, di Garage auto ada unit Honda Odyssey, Odyssey tahun 2018 18 teman-teman ya Kilometernya berapa bang? Kilometernya 60 ribuan Kilometernya 60 ribuan, record ya bang? Record oh. Record teman-teman ya 67 ribu Siap, pokoknya udah lolos inspeksi ya bang? Sudah lolos semua Elektrika semua aman ya bang? Aman semua Kaki-kaki aman ya bang? Aman semua, Mantap, tidak bekas nabar Siap udah. ya Nah harganya dibanderol berapa bang? buat harga sendiri nah. saya cashnya di enam sepuluh. Harga cashnya enam ratus untuk unit-unit unit kayak gini kalau mau nego langsung telepon ke bang Anto ya. Siapain saya langsung? Iya karena memang unit susah kalau mau nego saya nggak ikut campur. Benar nggak bang? <laughs> ya, betul. Iya betul. Bisa oh. kredit bang? Maaf nah, bisa, sangat bisa, bisa. Oh, ya, kalau Kreditnya kredit. di DP berapa bang? Saya punya total DP-nya itu seratus delapan juta. Iya, total DP-nya 118 juta, teman-teman. Angsurannya oh, angsuran. 14 juta 814.93000. 800-an ya, ya. Kurang lebih ya, teman-teman ya. 800 Betul, untuk tenor 4 tahun ya, Bang? 4 tahun. Iya. Kalau mau teman-teman ambil dengan angsuran yang agak ringan, tenornya dipanjangin ya, Bang ya? Eh, boleh. Bisa 5 tahun ya, Bang? Bisa. bisa. karena 2018. Siap. Buat 5 tahun bisa, buat langsung mau lebih murah lagi pedal nya naik iya pokoknya untuk odyssey ini teman-teman biasanya uh, karena barangnya susah ya kan jadi langsung lihat unitnya aja ya Bang ya pokoknya jangan pernah ragu buat kabarin saya atau datang langsung ke Geraha Raya siap. khususnya di Damski Geret sendiri siap siap melayani betul Anda betul sekali oh. ya odyssey ini kebetulan pelatnya pelat Kebetulan plat Serang. Serang ya. Platnya plat Serang dan juga ini nopolnya nopol cantik, teman-teman. Ya. Betul. Betul, pajaknya bulan 9 ya, Bang pajak ya. Pajak bulan 9. Iya, nanti pajak urusan Bang Anto langsung aja nego ke Bang Anto langsung. Siap. Iya, Bang ya. Oke. Okay. Siap. Oke. Okay. Kita lanjut lagi ke unit yang ada di dalam. Siap, Bang. Ini ada unit Terios ya Bang ya. Kita punya ini Terios TX Adventure, TX Adventure. TX Adventure itu tipe paling tinggi buat di paling kelas tinggi. Terios. Betul. Ya. Transmisinya Bang? Transmisi automatic. Automatic ya Bang ya. Tahun? Tahun 2015. 2015. Kilometernya Kilometer berapa Pak? 42.000. 42.000. Servis pertama record. dari baru. Mantap. Alamat Tangerang Kota. Tangerang Kota, plat B Tangerang Kota, teman-teman. Servis record ya bang ya. Servis record Mantap, pokoknya udah dicek semuanya. Transmisi aman ya bang. Oh, aman sekali. Kaki-kaki semua aman. aman ya bang. Aman semua. Siap. Bahkan dia sertifikat adventure-nya pun ada. Oh ada ya bang ya. Ada. Oh sertifikatnya Ternyata. ada teman-teman. Ternyata memang ini adventure beneran. Adventure. Bukan bener. upgradean ya bang. Bukan. <laughs> Siap kalau gitu. Bang, harga unitnya berapa bang? Ini saya kasih harga di 165 165 teman-teman Masih nego Masih nego. Kabarin saya terus Jangan pernah ragu buat Siap Kabar-kabar Buat kabar -kabar. nego harga langsung Mantap. ke saya aja Paket kreditnya bang boleh diinformasiin bang? Boleh Saya punya harga paket kredit itu saya punya 35 juta aja Iya 35 juta angsurannya bang? Angsurannya itu 3,4 buat lima tahun 3,4 buat lima tahun buat ya bang ya tahun. Mantap banget nih Angsurannya terjangkau teman-teman ya kan? buat uh, karyawan, buat PNS bisa ya bang ya? Bisa. Angsuran 3,4 nih murah bisa banget. ya bang? banget. Bisa banget. Bisa banget. Pokoknya nanti langsung diatur sama bang Anto. DP-nya mau nego silahkan. Tapi bisa. angsurannya jangan ya bang. Yeah. <laughs> <laughs> kita cari win-win solusi. Siap. Mantap <laughs> banget nih bang Anto ya. Siap. Pokoknya uh, ini semuanya inspeksi aman ya bang ya? Semua aman. Semua, Semua unit yang ada ya. kita semuanya aman. Semua mobil aman. Oke, Bang Anto, siap ya? Tadi kita udah lihat semua stok unit betul. yang ada di, di dalam garage auto, auto, ya, Bang? Ya, betul. Kalau memang nanti ada apa, subscribernya dirosa auto atau ada customer yang lihat YouTube kita, terus tiba-tiba beli nih, Bang. Siap. Mungkin Abang ada pesan tersendiri, Bang. Silakan, Bang, ke customernya Bang. Oke, okay. calon customer, buat para subscriber-nya di Rosa auto. Ya, pokoknya saya bisa kasih harga spesial potongan. Siap pokoknya gitu. Pokoknya ya. Iya, spesial-spesial buat subscriber Deresa Auto. Iya, pokoknya semuanya win-win solution emang ya, ya. Betul. Diaturin nah, aja ya, Bang. Bisa lihat, ya. bisa diatur. Yang yeah. penting oke, okay, Bang Anto, terima Siap. kasih banyak sudah share stoknya di di Rosa Auto ya. Mudah-mudahan Bang Anto jualannya banyak. Amin. Ya, Damski Auto Garage juga jualannya juga makin meroket ya, Bang. Oh harus. Iya, itu moto kita. Wajib meroket buat Damsi geret sendiri. mantap kita. banget kalau gitu. Oke, okay, teman-teman. Kita pamit dulu ya. Anak. Terima kasih yang sudah menonton dan ikutin terus keliling showroom bersama Derosa Auto. Sama? Ya. Dan juga saya doakan semoga teman-teman dimudahkan rezeki, punya banyak duit, dapat duit banyak. Amin. Beli mobilnya di Damsi Geret Damcy Auto. Auto. Oke, okay, terima kasih banyak. Mobil Hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.